Wahai Tuhan, wahai wa wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammadin wa alihi tawhirin Wa sahbihi ajmain Amma batu fa'inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dzalalah tin finnar kemudian Bapak Ibu muslimin rahimakumullah kita lanjutkan hadis nomor 5 di dalam kitab Riyadhul Shulihin jadi dalam kitab Riyadhul Shalihin ini memuat ayat-ayat dalam babnya dan juga hadis-hadis menurut babnya nah kita sudah sampai pada hadis yang kelima sekarang wa'an abi yazidah ma'ni ibni yazidah ibnil ahnas anhum wahwa wa abuhu wajatuhu shahbiyun hadisnya itu dari sahabat nabi yang bernama abu yazid abu yazid itu julukan bapaknya yazid nama aslinya maan jenenge maan mengenai suka nih nama ini sinton maan maknun makni, maknun itu nama sahabat bin Yazid, anaknya Yazid bin Al-Aknas dia, bapaknya dan kakeknya jadi dia bapaknya dan kakeknya itu adalah sohabiyun, sahabat jadi yang namanya sahabat itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman itu namanya sahabat Sahabat, kalau orang itu hidup di zaman nabi melihat nabi, tahu nabi ya, membela nabi tapi tidak beriman maka bukan sahabat ada loh orang yang hidup bersama dengan nabi membela nabi, melindungi nabi tapi tidak disebut sahabat kenapa? karena tidak ber, beriman yaitu pamannya sendiri Sinten Abu, Abu Thalib. Beliau membela Nabi, beliau apa membantu dan menolong Nabi Shallallahu Alaihi tetapi beliau dimatikan oleh Allah dalam keadaan tidak beriman. Padahal sudah ditalkin sama Nabi. diiman maneman nonton itu, ditalkin. Saat derenge ditalkin rumiin. Nah, kalau sudah jelas kematiannya wis ditalkin ora gelem beriman ngempun urusannya dewe dhewe di hadapan Allah taala. Cuman tidak beriman. Sampai Nabi sallallahu alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Talib itu, "Ya ammi, kulla ilaha illallah, kalimatan uha biha indallah yaumal qiyamah." Wahai paman, ucapkan kalimat "La ilaha illallah". Satu kalimat itu saja, supaya saya bisa berhujah untuk memberikan syafaat kepadamu nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, di dalam hati sial lain yang masyhur, kita sering mendengarkan itu. Dan jannah, orang yang mengucapkan "La ilaha illallah" akhir kehidupannya meninggal dunia membawa kalimat la ilaha illallah dia pasti masuk surga ini ikhlas lebeti, ma? Mana? ikhlas di dalam hati hatinya apamanya nah, tidak mau dan tidak menjadi orang yang beriman maka tidak termasuk sahabat sahabat itu orang yang bertemu dengan nabi Kemudian beriman kepada Nabi Beriman kepada Allah dan Rasulnya Mengikuti Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Kola berkata Karena Abi itu adalah Abu Yazid Akhroja dananiro Beliau mengeluarkan beberapa dinar kalau di indonesia, di tempat kita la dinaroh wa la tidak ada dinar, tidak ada dir dirham itu emas mata uang dari emas kalau kita adalah rupiah rupiah Abu Yazid itu mengeluarkan beberapa dinar. Ya biha yang dia itu ingin bersodaqoh dengan beberapa dinar itu. Sodaqoh karena punya uang. Sodaqoh karena punya reze, rezeki. Nah kebetulan di sini rezekinya berupa dinar, ya, emas, dirham atau perak. Fa'wadoh masjid lalu dia meletakkan beberapa dinar itu di samping orang yang ada di masjid. Jadi di masjid itu ada seseorang yang di situ tidak tahu. Di sini tidak disebutkan ini apakah orang itu tahu apa tidak tahu ini prasangka kulong, prasangka saya itu orang itu tidak tahu, karena Abu Yazid itu meletakkan sodakonya di samping seseorang. Tapi, ya, Jadi, boleh jadi tahu, boleh jadi tidak, tidak tahu. Yang jelas Abu Yazid itu bawa sodako di masjid ada orang lalu diletakkan di sampingnya. Fajitu fa fa biha Maka saya, ini anaknya Abu Yazid itu bapaknya ini. Maka saya, anaknya Saya datang Kemudian saya ambil itu sodakok Jadi anaknya Abu Yazid ini, aku ini aku ndugi di, Diambil atau dipundut Faatay kemudian saya mendatangi beliau. Saya datang kepada bapaknya, bapaknya Abu Yazid tadi, yaitu Yazid. Faatay saya mendatanginya pihak dengan membawa sodako tadi. Ini Pak, ini ki tak jupuk. Tadi sodako bapak dicupuk dijupuk, anak eh. Kita kita nek kulajenengan peribun kita Ridwan apa buatan? <tuh> Kalau jenengan kemisota, kau oke, eh? betul saat tempeh napa lagi? Ambangan, mungkin <tuh> dekat <ada kayak> masjid. <tuh> Sinteko malah anakin jupuk. Kita kan beribun, kita kan singruyu tambah anak, <tuh> anak eh misalnya. Lah ini terjadi pada masa Rasulullah SAW ini fakola, nah, maka berkata bapaknya wallahi demi Allah ma'iyaka aratu jadi wallahi ma'iyaka aratu demi Allah saya tidak bermaksud sodako ini untukmu wahai anakku soalnya pun tidak kata, masjid itu Niku wow, tenggerni tiang niku wow, pun di tekek tanping kiri atau di sekelilingnya itu. Tapi sekadung dicupu ibri pun, pun kadung dipundut, eh. masuk kacengnya di bangsal kan. Lah <laughs> nah, terus, yo gan ini niku rumah saya butuh nih, maan bin Yazid ini, rumah saya butuh, mulan itu dipundut, ngonten nah, cuman orang tuanya itu diberitahu pak, Niki, aku pundut, soalnya aku lagi butuh menurut keterangan ulama itu, karena memang anaknya itu juga orang yang sangat membutuhkan, nonton, fakir nonton, bapaknya nah, bapaknya, sotakoh kok orang, -orang dikaknya? anaknya, mesti ini luih di sini, bang wong orang dia, maksud kepontal-pontal nonton, ya? tiang lintunya malah Napa bunga, ngoten? Keluarga ini napa senap, ngoten? Seng seneng malah tiang jawi misalnya nih, ngoten. Untuk memahami hadis ini nih, kata sungatan. Paham gak bahasa kulandig? Jadi ma'iyah ka wallahi demi Allah. Saya tidak <todohik> bermaksud saudako ini untuk kamu wahai anakku. Akhirnya. Ini eker-ekeran bapak kali anak niki. Yo ora apa, aku butuh kok. Yo ora nak. Wis pokoke gak ganggu awakmu iku nak akhirnya eker-ekeran niku wau dibetah tengene Rasulullah. Fa khasamtuhu ila Rasulillah. Maka saya mengadukan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bapak kali anak, wong tua kali anak, eker-ekeranikum, ekeran boten masalah, ning perkoro dule sing bener urusan aku, aku memboten eker-ekeran kerono tu. Nah, eker-ekeran kernotonyo, tukarane wong tua kali anak, ikut jadi hubungan nered. Loh, saya setuju nih, ente lho tiang sepah nih, Goro-goro urusan duno, ngonten kali tukaran, gak gelam ngalah sing tue, sing anak itu karan, ngonten itu gak gelemb ngalah, seng tuwe, seng anak, yo gak gelemb, seng waras, seng punti kita-kita gitu, gitu. <laughs> ini. Dalam bapak ebi anak ebi orang tua ebi anak ebi puas doai kok ngonten itu. Nah rumongso anak kuat bapak ebi orang tua ini di pokem ngonten itu, wes. Neng wong tuwa nak na aha mi ka eleng ta ngatan weh sonok kan mi gata toka oma ngatan tiwuser toka oma he wong rumong duwe rumong duwe yo Mulane kula njenengan monggo ngaos oh, wonten. Kersane mboten kedadosan kahanan kados ngeten niku wau. Wow. Tukaran ning tukaran, ning golek benerine nurut Allah lan Rosule. Tah niki debat atau bertengkar itu dalam urusan kebaikan wonten niku. Dadi bertengkar dalam urusan kebaikan itu nggih mbok beda bertengkar dalam urusan dunia bertengkar dalam urusan kebaikan itu golek bener deh gulek bener deh yang bener nurut Allah menurut Rasulnya pribon akhirnya sahabat luru niki bapak kali anak niki wis gak ketemu jalan nih kira keran terus gontok-gontokan terus menang-menangan karena deh dewi akhirnya gulek penengah padus penengah mencari jalan keluar orang yang bisa memberikan solu solusi Duki tenggane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkor, sota, sota Nah, setelah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan, Lakama nawaita yajazid, walakama akhota yamaan. Hadis ini shohih ciriwawatkan oleh Imam Bukhari. Apa yang sudah kamu niatkan, wahai Yazid Kalau kamu itu ikhlas, maka pahalanya untukmu Dan apa yang sudah kamu ambil, wahai anaknya Yazid Yang namanya tadi setan maknu, ma'an itu Ya sesuai dengan apa yang kamu ambil Karena kamu butuh, maka kamu yang butuh itu adalah termasuk mustahikun orang yang berhak mendapatkan sodak. Saudah kok, sahabat peluru iki buatan disalah-salahkan. Bapak ini buatan disalah nih, anak ini buatan disalahkan. Jadi, kalau orang itu bersodak, orang itu berinfa orang itu mendermakan sebagian dari hartanya, kemudian... Tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya Bukan sesuai kalesin dikarepakan jangan ini sudah kaku kangkung ini kanggung ini tiba-tiba salah Jalur utawi salah ala Alamat Niki bangsul dengan hadis niki Tergantung kepada niat-niatnya Kalau niatannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas karena Allah Dan memang dia bermaksud beramal soleh dengan sotakonya itu Maka dia akan mendapatkan hasil kebaikan Karena Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran Man amila solehan. Fali nafsi. Orang yang beramal soleh Maka hasil kebaikannya akan kembali kepada diri Dirinya Asalkan ikhlas Asalkan ikhlas. Makanya orang yang bersodakoh itu harus ikhlas. Orang yang mengeluarkan hartanya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, rugi. Orang yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas ketika bersodakoh itu. Dia akan melihat-lihat itu. Ini sodakoh saya lari kemana? Dibawa oleh siapa? Dipakai oleh siapa, lalu bagaimana seterusnya diurut, urut, diusut usut itu maka orang yang sodakoh, orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan, itu harus ikhlas, ibaratnya Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah, orang yang ikhlas itu tidak pernah mengingat, tidak pernah melihat-lihat apa yang sudah dikeluarkan yang sudah diberikan Nek jenengan biasanya uh, buang hajat, buang hajat, perah misalnya, apalagi terkena penyakit mecen, suwiram, lorohiram, ngeliat ini, mendeli, mendeli, ngetanin. bareng medal ngeliat no perasaan ibu pak. Lah ngono medal metune? rono, dibongkar-bongkar digolek-goleki lak mboten Nah, ikhlas usah usah akan Jadi pertama, kalau kita mau bersedekah, kita berderma atau kita ingin mengeluarkan sebagian dari rezeki kita yang harus kita perhatikan adalah niat kita harus eh, ikhlas karena Allah, taala, karena Allah subhanahu wa taala layak balu tidak akan menerima amalan amal seseorang itu kecuali liwajhihi karena ridhonya Allah yang diterima oleh Allah itu yang beramal mencari ridho, ridho Allah artinya yang ikhlas, yang tidak ikhlas tidak diterima. Di ganjar ia benar mendapatkan ganjaran pujian dari manusia. Oh uh, ternyata orang itu baik diberi oleh Allah ganjarannya di dunia, tetapi di akhirat tidak akan mendapatkan paha pahala, pahalanya di dunia saja diberikan disanjung-sanjung, dipuji-puji dihormati oleh orang lain dianggap berderma penderma itu. hasilnya itu ada di dunia tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan pahala paha jadi harus ikhlas karena Allah Ta'ala ini tidak ingin dilihat oleh orang lain, tidak nah kenapa tadi kok terjadi pertikaian antara bapak dan anak ini nah persoalannya yang diinginkan yang diniatkan oleh Yazid itu adalah orang yang ada di dalam masjid ternyata disaut ngeten disamber dipundut kaly anak anak eh ngeten nah ketika perkara itu diajukan sampai kepada Rasulullah saw Rasulullah mengatakan Ya, sesuai dengan niatmu wahai Yazid dan apa yang sudah kamu ambil ya, yaitu memang jadi hakmu wahai Ma'an. Nah, jadi artinya kita mendapatkan pelajaran, sodakoh yang kita keluarkan itu kalau ikhlas karena Allah taala, meskipun itu salah alamat. Meskipun itu salah orang, ngoten Ndak menjadi persoalan. Wis ka Wis kadung, ngoten. kadung. Kecuali kalau sodako itu langsung kita punya harta punya rezeki langsung kita bawa. Hmm, Tidak apa tidak akan ngeten bahasa <guluh> dari satu akan kenapa? <Tiduaken>. Kepada <guluh> orang yang berhak Nah kemudian kalau misalnya sodako itu diwakilkan titip titip sodakoh kepada Orang yang dimaksudkan, nah itu juga diperbolehkan. Jadi sodakoh itu menurut para ulama, anak sodakoh tak ya juzudaf aha lil furu. Sodakoh yang sifat hukumnya itu sunnah itu boleh penyerahannya, boleh diserahkan secara langsung, dan boleh. Sodaqoh sunnah, jenengan maksud tengene sinton sinton sinton. Niku sak kerso, sak karep. Nonton. Kepingin sodaqoh nenggali sifulan monggo, sifulan monggo. Kepingin sodaqoh rupi makanan, tedanan duit. Nonton itu. Utawi buah-buahan. Niku sak kerso, sinton sak kerso. Nonton itu. Baik orang itu mustahik atau bukan mustahik, orang itu kaya atau orang miskin, yang sifatnya sunnah itu boleh. Nonton. Tetapi, kalau sodakoh itu sifatnya wajib, as mafrudoh, sodakoh yang diwajibkan. Seperti sodakoh atau zakat tijaroh. Zakat karena perdagangan. Zakat karena mempunyai ternak. Sodakoh karena mempunyai ternak. Kemudian sodakoh perhiasan. Perhiasan yang sudah sampai nisopnya itu wajib disodakoi dikeluarkan soda sodakonya. atau sodako-sodako yang sifatnya wajib itu disampaikan disalurkan, diberikan kepada mustahik orang yang lebih berhak sinteniku serat atau bah ayat yang ke-60 serat atau bah ayat yang ke-60 ini nih kalau wausakan kok ketinggalan suwe ini, kaya. ketinggalan kok suwe, ketinggalan nih eh? loh. Jadi ada delapan golongan. Inna masoda kotulil fuqoroi wal masakini wasailina wal amilina wa firrikop. Tengenya surat atau bah ayat 60 puluh eh? ya sesungguhnya sodakoh itu sodakoh yang wajib itu diberikan kepada orang-orang yang fakir yang pertama. Seneng ngalem betul Quran, sagat ditinggali, jangan ngimpor tapi ini cek tambah yakin nih, mungkin timbangannya salah. Surat atau bah, surat kepinten, gih. Surat At-Taubah ayat yang ke-60 innamas sadaqatul tulil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir wal gharimina wa fi wa faridatan alimun hakim Jadi sedekah yang wajib itu pertama diberikan kepada orang-orang fakir orang-orang fakir itu siapa aladin alayam di kunasai'an tiang simboten nggak ada nopon-nopon niku fakir g kak kuat boten kuat lapo-lapo boten nggak ada nopon-nopon g kuat lapo-lapo ikhtiar nih boten sakit ngertiin niku fakir paham no boten gih? berarti yang kertas nih wal masa kini orang-orang miskin yang kedua orang yang miskin itu hidupnya pas-pasan artinya tidak mempunyai, tidak memiliki tidak menguasai keperluan dan kecukupannya kalau punya pekerjaan ya punya tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya niku yang miskin umami tiang nyambut damel ya hasilnya itu pas pas pasan kemudian wal amilina alaiha para amil orang-orang yang mengumpulkan sodakoh dan amil ini bekerja setiap hari setiap waktu dibayar digaji ini namanya amil kalau panitia amil zakat infak sodakoh mengulansasi iya? biasanya kan dibentuk panitia amil zakat infak sodakoh nah kemudian panitianya mengambil hak sebagai amil dan ini kekeliruan yang sangat besar tidak ada hak amil panitia zakat. Lah wong nyambut gawe ini mung wulan sasi Ramadan tok lungguh tengene masjid ngumpulna napa ngentosi tiyang bayar zakat. Lah mosok katene oleh bagian. Iki bagianku ki amil iki, ngoten. Iki nurut logikane ngoten nggih. Gitu. Nah. kalau nurut syariat e pripun nggih? Gitu. Amil itu yang dipilih, yang ditunjuk oleh imam oleh amirul mukminin itu ambil namanya itu imamul azam amirul mukminin itu sudah memilih ini. ini yang jadi amil amil yang sudah ada dan tugasnya itu setiap hari setiap waktu setiap saat memang pegaweane ngonten terus dibayar dicukupi keranten pun asal bayaran pun asal kecukupan dan juga boleh mendapatkan bagian dari zakat atau infak atau serta serta niki pun kulon jenengan pun salah paham ini. jadi pengsaulan pisan oleh beras dikumpulkan tentang sak ton misalnya niki dibagi-bagi matung matung niku niki kangi amil niki kangi masyarakat nonton ini. jadi niki akhirnya amilnya angsal jatah masyarakat ini. angsal ansal akhirnya jatah itu tebel nonton. Nah, amil itu memang bekerja mengambil, mengumpulkan, dan menghitung zakat sodakoh infak, nonton. Nah, tiang sing sugi-sugi, nonton, dihitung zakat. Utawi, ngitung dibantu, kali Pak Amil, niku, wau. Nah, kemudian dikumpulkan sodakohnya. Nah, nah, amil yang seperti itu, itu juga mustahil berhak untuk mendapatkan bagian dari sota, sota nah kemudian yang keempat mu'alaf kulubuhum orang yang dilembutkan hatinya orang yang dilembutkan hatinya itu adalah orang yang mau masuk islam atau orang yang baru mengenal islam atau orang yang diharapkan bisa membantu menolong kaum muslimin untuk diilai dinilah nah itu termasuk mu'alaf kulubuhum yang diharapkan imannya yang diharapkan islam islamnya yang kelima, riko buddha nah, budak ini tidak sama dengan pembantu sebagian orang mungkin wawawawalam kita ingin Enteng bongsone Arab riko, enteng memandang riko ini adalah pembantu, lah ini tuh kekeliruan besar, karena budak ini sekarang untuk saat saat ini tidak ada budak, nanti budak itu didapat diperoleh dari sebab peperangan, kemudian beli, lah sebagian riko niku enteng ngeliru, tuku niku tumbas akhirnya memperlakukan karena mengeluarkan uang dan perjanjian akhirnya berbuat terhadap pembantunya itu seperti Buddha, akhirnya tidak jarang kita jumpai beritanya pulang-pulang ke tanah air sudah berbadan 10 berbadan dua, maksudnya sudah hamil Wallahu'alam biswa Nah kemudian yang keenam wal ghorimin diberikan kepada gorim. Gorim itu adalah orang yang terlilit oleh hutang. Tiang sing utang terus terlilit berusaha untuk menyelesaikan hutangnya. Boten utang kangge seneng seneng. Boten utang kange. Napa? Nambahi modalnya nih buat hutang utang dah malah tambah modal ngonter ini buatan aku cara nengonu apa, -apa untuk utang jurakan-jurakan sih -jurakan, sugi sukin ikut gue hutangnya malah sak peirang peirang yang dimaksud gue rimin orang yang berutang di sini sudah berusaha untuk menyelesaikan hutang tapi tidak selesai selesai maka dia merasa susah dia merasa berat terlilit oleh hutangnya mulane nasihat ini kuge kali lutain sedikitkan utang nek saged kulon jenengan pun sampai utang niku selamat sebab tiang niku nek kakehan utang tiang niku lek kadung demen utang niku nek amanat nggih mboten masalah ning nek, nek amanat niku kakehan janji sering menging Mengingkari semoyo semoyoh nonton ini wih, dibaimbolkan tepat waktu. Ini nek tiang demen utang biasanya ngonten. Nah, ini tiang niku memang terlilit oleh hutang, berusaha untuk menyelesaikan hutang, bekerja atau yang lainnya. Sudah ada HDR, tapi tidak kunjung selesai dari utangnya. Nah, ini boleh diambilkan dari sodakoh, infak dan zakat itu untuk menutupi utang kamelya utang blek nek empon lunas mari empon utang soalnya kadang-kadang utang ni kutadi kenapa gih tuman soalnya saya ngekai utang gih nge? tuman bis mari loh iki ini rotong dengan mana tak kayak surat gude mena yo jadi diparingin aku hias-hiasan ngantin aku jadi di nak-nak akan ngantin akhirnya sih gak kepengen utang jadi utang. jadi utang mana ngantin aku kalian buatan dilaren-laren ini utangnya terus-menerus ngantin aku walhorimin kemudian yang ke delapan wafi sabi lillah oh yang ke tujuh ya wafi sabi lillah orang yang berjuang di jalannya Allah Ta'ala yang hidupnya dipergunakan untuk memperjuangkan agama Allah itu juga berhak untuk mendapatkan shodha yang terakhir wa yaitu musafir orang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan bekal nah itu berhak untuk mendapatkan bagian dari sotako bapak ibu muslimin rohimakallah nikuwau zakat sing wajib nih zakat wajib sotako yang wa, wajib kalau kita mau mengeluarkan sotako yang bukan wajib diberikan kepada siapa saja itu boleh tidak apa-apa orang itu berhak atau tidak berhak orang itu kaya atau miskin tidak ada masalah Kemudian yanalul mutasaddiq al ajro. orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala ida shahat kalau niatnya itu benar orang bersedekah akan mendapatkan ganjaran akan mendapatkan pahala kalau niatnya benar sawaan sama saja waqaat shodaqatuhu amlah apakah sodakonya itu jatuh kepada orang yang berhak atau kepada orang yang tidak berhak itu tidak menjadi persoalan asalkan niatannya eh, ikhlas Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud itu punya istri ketika istrinya itu mau bersodaqoh itu dihadang oleh Abdullah bin Masud ibnu Masud. Sodaqohmu itu berikan kepada saya. Nonton. Sodaqohmu berikan kepada saya. Kata istrinya, lah niki sodaqoh kok gay bujune dewi pi tau nonton ini. Lah mestine malah senglanang niku sengkai. Sedekah ka mesin niki lak wonten niki sing wedok malah ngagahi sedekah. Ini ini ternyata Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, istrinya itu lebih kaya daripada suaminya. Oke, kan enten mawon ngeten niki. Istrinya kepala sekolah, suaminya tukang kebun. Enten nggih? Okay? Ada seperti itu. Jadi is istrinya lebih kaya daripada suaminya. Nah ini Abdullah bin Mas'ud juga demikian. Dia lebih fakir. Dia fakir Istrinya itu punya, Kaya istrinya itu. Nah bermaksud untuk bersedekah kepada orang lain. Dihadang sama Abdullah bin Mas'ud. Sedekah itu berikan kepada saya. Saya dan anakmu itu lebih berhak daripada orang, orang lain. Kok iso, Kang? kalau bahasa kita, Kang ta bapak e ora iso sedakoh so e katene takekno sifulan-sifulan shifulan, atau si fulanah ngoten ning Sik sik sik saya tak datang kepada Rasulullah tak takon dhisik kula tak tanglet rumiyin tengene Rasu, Rasul Rasulullah oleh opo ra ngoten asal napa mboten nek angsal yo ya PN nek ora oleh yo aja ngoten Nah, pun gitu Pak Bungin, bahasannya ini gini bahasa, bahasa pasaran klo nih, kayak kan bahasa halus promo Inggris ngonconin mikir ping seheh bu, nih ngali kamus rumijin gitu. Singperti dipahami ketipahami gitu, akhirnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, sodako ibnu Masud, nonton, bener apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Masud, akhirnya Kembali kepada suaminya. Diberikan hartanya itu kepada su suaminya. Sodaqah itu boleh diberikan kepada suaminya. Nek, suami sodaqah dengan istri pun lumrah. Nonton, istri memberikan sodaqah kepada suami. Nah ini yang perlu untuk kita perhatikan. Boleh nonton. Kalau suaminya menjadi mustahil Lebih berhak. Karena Abdullah bin Mas'ud ini ahakku hakku dia itu lebih berhak nah, min ahor daripada yang daripada yang lain jadi sodakoh itu baik kepada orang yang dimaksud atau tidak kalau sudah dikeluarkan sudah ikhlaslah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah kecuali kalau kita ini bisa menata dan mengatur, kita punya rezeki sodakoh ini saya berikan kepada si fulan, langsung tepat sasa, sasaran kalau kita misal mempercayakan kepada seseorang Niki pak sodakoh, tolong jangan sampai akan kepada sifulan dan sifulan kita yang sudah mengeluarkan dan me, kenapa, memberikan amanat kita sudah kenapa, berlepas diri karena apa? kalau kita ikhlas, pahalanya sudah ada di hadapan Allah Ta'ala perkara sodakoh kuwau, disimpangkan perkara sodakoh itu dientit perkara saudagar nikau disilop, ini saudagar dibuka tenggane amplopin, ini, amplopi. ini tolong sampai akan saudagar berupa amplopan, tentang ini, ini Pak Takmir Masjid atau kepada sifulan yang disuruh tadi, sabangannya kok kandel, dihintep ngenseret, tentang duh, kun apa abang-abang, hitung, rong puluh, wih, serit, tentang dijebok situ Walaupun situ, wong liya garun, walaupun situ orang lain tidak um. tidak tahu Allahu a'la. Allah itu lebih um. lebih tahu Atau Atawo itu di, diberikan, dititipkan kepadanya tapi sedekah itu tidak ditunaikan kepada yang berhak ngoten. Umpami sing sedekah roh ngoten niku sumerep ngoten e gelo getun apa kitten kitten disampaikan eh? disimpan dewi misalnya ngotin. terus niku, oh. oh, walaupun demikian, ya, kalau kita ikhlas walaupun tahu seperti itu ikhlas karena allah ya sudah, faajiruhu ilahulohita pahalanya ada di hadapan allah taala, gim pun sampai pulang jenengan mangkel. Userung uh, kayak amanat, sotaq aku tuh sampai nongol oh, nunggul kamu amanat, ngerti orang ini, tak kayak noda ini, ngerti orang ini lagi, ngerti. ngerti. Kampur nganten, ya sudah ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala la tu betul sotaq bilmani wal adang. Jangan membatalkan pahala sotaq dengan ungkitan atau gangguan, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menyak meyakitkan, sudah ikhlas mawon karena Allah subhanahuwataala nih nggak tangis pun menang-menang orang usah dititipakan tegang nih tiang nikuau pun wow. disampaikan utawi uh, disalurakan pihambre utawi dititipakan tiyang sing aman amanat ngetan. setunggal hadis menawi nopo sing kalau sampai akan gigi terenggatan sing nopo niku kirang paham kirang mengertos nih, mali. ini sangat malih. mali kaitan ditanggalkan monggo puter netan <tuh> ih mugi mugi ngawas daluni tambahan ilmu manfaat kami kulon jenengan monggo sami sami kulon jenengan dongo saren Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini tetap berada di atas petunjuknya istiqomah di atas petunjuknya kemudian kita yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam musibah yang sakit disembuhkan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi kesusahan kesulitan, kesulitan dimudahkan urusannya Allahumma sholli ala muhammadin wa ali muhammad rabbil alamin Allahumma Rabbana taqbal minna innaka antas-sami'ul alim innaka antas-sami'ul du'a Rabbana la tuzikulubana ba'dait hadaitana wahab lana mila tungka rahma innaka antal wahab Allahumma arinal haqqa wa rizuknat tiba'a wa arinal batila batila wa rizuknat Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifaa ka shifa la yughadiru saqama Allahy masyfi maridona minna wa min jamiil muslimin waj'al lahum tahuran rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala muhammadin Walhamdulillahirabbil alamin wa aqulu qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh